Benar saja tebakan Lestra Lover sebelumnya yang menyampaikan bahwa Abang El mau kondangan. Rupanya mereka rapi-rapi dengan pakaian senada berwarna hitam. Abang pakai jas ganteng banget begitu pun papanya Rizky Bill dan Lesti yang begitu anggun di pernikahan Sahrul Gunawan. Saharul Gunawan begitu bahagia menyambut Abang L yang tambah menggemaskan di acara pernikahannya tersebut. Apalagi Lesti saat bersuafu tuh begitu menghipnotis para penggemarnya, dan kehadiran mereka memang sangat ditunggu oleh para fans Lesti, terutama saat Lesti menyanyikan lagunya yang membuat para fans. Merasakan betapa merdunya dan kekangenan mereka akan suara medu Lesti terjawab sudah. Terlihat Lesti yang begitu istimewa dengan suara emasnya, mengembangkan lagu yang mampu menghipnotis para undangan dan tentunya fein leslar yang sudah kangen akan suara mendu dari lesti kejora tentunya gimana menurut kalian kesuksesan di malam hari ini saat leslar kondangan ya membuat semua tentunya bahagia melihat kebersamaan kekompakan antara papa dan bunda dari alpati yang hadiri pernikahan Sahrul Gunawan. Gimana kalian merdu banget tidak suara Bunda N? Ya, semua mengamini, semua mengiakan bahwa emang suara Bunda Lesti gak ada obatnya merdu banget. Apalagi menyanyikan lagunya sendiri begitu spektakuler terdengar membawa nuansa hati yang tiada terkira inilah beberapa momen-momen mesra mereka Bagaimana menurut guys jangan lupa kasih komentar